Bukti bahwa Naegyo adalah Sim Suryon. Kematian Sim Suryon pada season 1 drama Penthouse membuat banyak penonton sangat sedih. Hal ini disebabkan karena Sim Suryon adalah satu-satunya Dewi paling baik di drama itu. Namun belakangan beredar kabar yang mengatakan jika karakter Na Naegyo yang muncul di season 2 drama Penthouse adalah Sim Suryon. Hal ini didukung dengan beberapa fakta yang menarik. 1. Naegio menelpon Logan Lee pada saat kematian Sim Suryon. Jika dipikir-pikir, tidak mungkin rasanya Naegio menelpon Logan Lee. Terlebih Naegio tidak mengenal Logan Lee secara pribadi. Naegio juga tidak mungkin memiliki kontak dari Logan Lee. Jika dikaitkan dengan fakta ini ada kemungkinan yang menelpon Logan Lee itu adalah Sim Suryon yang sedang menyembunyikan identitasnya. Hal itu juga didukung dengan penampilannya yang menggunakan hoodie, yang mungkin digunakan untuk menutupi rambut panjangnya. 2. Yang mati di penthouse adalah Naegio yang sebenarnya. Kematian Sim Suryon di penthouse terlihat sedikit aneh, terlebih tidak ada dialog apapun pada scene itu. Di samping itu karakter Sim Suryon yang sangat pintar, rasanya tidak mungkin semudah itu terpancing oleh Joe Dante. Selain itu, fakta pada season 2 pada episode 7 Naegio mengatakan jika dia sudah menjadi Sim Suryon selama 12 tahun. Jadi, ada kemungkinan itu adalah Naegio. 3. Naegio tidak pernah bangun pagi dan sarapan makanan sehat. Pada episode 7 diperlihatkan Naegio yang dikunjungi oleh Jo Dante. Jo Dante terlihat sedikit terkejut melihat Naegio yang bangun pagi. Dari ungkapan Joe dan tersebut mendukung fakta bahwa Naegio adalah Sim Suryon yang sebenarnya. 4. Kata-kata Naegio yang sedikit aneh tentang Sim Suryon. Pada episode 7 ketika Naegio datang, dia mengatakan bahwa mengetahui fakta bahwa Sim Suryon mati, itu seperti dirinya yang mati. Bahkan pada scene itu Joe dan terlihat sedikit terkejut. 5. Naegio tidak pernah peduli dengan anaknya. Hal ini terbukti dari Sim Suryon yang membesarkan Sok Hun dan Sok Yung, sedangkan Na Egyo tidak pernah mencari mereka sama sekali, tetapi muncul ketika Sim Suryon mati. Tak hanya itu, Na Egyo juga menatap Sok Hun dan Sok Yung seperti cara Suryon menatap mereka. 6. Na Egyo berada di Thailand selama 2 tahun. Fakta ini juga cukup aneh. Jika dipikir waktu 2 tahun itu terlalu singkat untuk Na Egyo berada di Thailand. Setidaknya mengingat usia Sok Hun dan Sok Yung yang sudah sekitar 17 tahun, seharusnya dia setidaknya ada di Thailand selama 15 tahunan. Namun jika ditarik kembali waktu 2 tahun itu adalah waktu kematian dari Sim Suryon. Itu bisa dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh anak di penthouse ketika Sim Suryon mati adalah anak-anak tahun pertama. Dan pada season 2 ini mereka telah menjadi siswa akhir tahun, yang mana artinya mereka sudah kelas 3 SMA itu artinya sudah 2 tahun sejak kematian Suryon. 7. Tingkah Naegio terlalu aneh Naegio terlalu sering menyinggung Sim Suryon, dan hal ini sangat janggal karena Sim Suryon adalah orang yang paling dia benci. Bahkan dia pernah berkata jika dia merasa kasihan pada Sim Suryon. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian setuju jika Naegio adalah Sim Suryon yang sebenarnya, apakah Sim Suryon merencanakan sesuatu?